Halo Youtube Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Sekarang saya ada di Tuaf Samu. Dwarf Sunny ini adalah shopping mall dengan konsep terbuka terbesar di bola ini yang saya tahu wow ini kita sebutnya apa ya kalau di agama, -agama lain mungkin sebutnya altar ya tapi kalau kalau siapa pernah teman saya warga sama Buddha sebutnya seperti itu citya karena lebih kecil dari vihara. jadi terbengkalai seperti ini kelihatan sekali sudah jarang sekali digunakan untuk keperluan sembahyang saya masih ingat betul tahun kemarin saya sempat uh, melakukan pemotretan di situs ini pas di situs ini memang catnya seperti ini cuman uh, kondisi pengabungannya masih terawat dan kabel-kabel yang berserakan seperti ini uh, tidak ada rapi tapi ini ya seperti ini lah saya coba masuk ke dalam mudah-mudahan tidak sesepi perkiraan saya karena masa ingat saya di depan saya sekarang ini di barisan depan ini ini dulu tempatnya ini khusus untuk butik-butik ya vintage ya butik-butik yang dengan gaya-gaya fashion yang retro yang klasik gitu di, di sepanjang uh, ruko yang paling depan ini ini adalah kompleks butik klasik, ingat saya semuanya karena saya dulu sering sekali pemotretan di shopping mall ini ya di depan ini butik retro dulunya seharusnya saya masih punya beberapa file gambar untuk yang di toko ini nanti akan saya coba tunjukkan di video uh, seperti apa sebelumnya ya seperti mungkin inilah sebelumnya ya itu hanya gambaran aja. Sekarang, speed jadi seperti yang kita tahu, COVID ini adalah seperti semacam nasib sial untuk kita semua. Uh, sejak lockdown di sini, lockdown dimulai di awal Februari hingga sekarang, memang banyak sekali perusahaan yang gulung tikar di sini. Mereka terpaksa menghentikan karyawannya. Uh, karena ya seperti kita tahu Thailand adalah ya di depan kita seperti ini kondisi sebelumnya seharusnya semuanya tuku buka tapi sekarang semua tutup kembali lagi seperti yang kita tahu Thailand menjadikan pariwisata adalah salah satu tumpuan uh, ekonomi utamanya jadi sejelas sekali selama, selama lockdown tidak ada tulis, tidak ada tamu, tidak ada penghasilan Backgroundnya masih sama The Background background-nya masih sepi Sehingga saya di depan ini kalau saya akan lurus ke depan Ini ada restoran Korea seharusnya Lockdown benar-benar merubah tempat ini menjadi museum hidup Ya masih ada saya beberapa kali dulu makan di sini. Nah, tutup semua. Ini adalah Ini adalah uh, struktur pertama di shopping mall ini di depan kita tadi seharusnya itu adalah serama itu. Saya coba naik ke atas. Nampak sekali anak tangga ini tidak pernah di. Jajaki kaki manusia, atau tidak pernah di jaman sepatu, mungkin ya, ubinya kelihatan kering sekali. Di bawah itu harusnya seperti ini, di bawah, tapi kosong. Dan ini, setahu saya, adalah butut untuk orang jualan ice cream orang untuk jualan es krim dan di sini ada beberapa meja dan kursi untuk makan seperti itu kalau orang pengen habis pilih makanan di bawah mau dapat view atas mereka bisa bawa ke sini itu masih terlihat kabel di pojokan itu saya ingin saya memang itu untuk butik es krim playground tadi terlihat dari atas sini saya coba turun lagi saya mau masuk ke area yang kedua, yang lebih dalam lagi ke tempat ini, ini seharusnya kalau saya belok kiri, akan ketemu dengan food court khusus makanan yang siap saji jadi buat kita yang nggak mau nunggu bisa beli makanan di sini, lima menit langsung bisa dibawa kalau yang di, di, di bawah tadi, well, kalau yang di luar tadi, sorry itu memang konsepnya memang suaraan, jadi kita pesen logo makanannya dimasak dulu. Tapi kalau yang di sini nih, ini khusus makanannya sudah ready to eat. Jadi kita beli tinggal di tinggal dibungkus sebentar, terus kita bawa keluar. Ini di seksi kedua. Tidak ada satu pun toko yang buka. Tidak ada satupun toko yang buka. Saya ingat terakhir saya pemotretan di sini itu di, di mural yang depan itu dengan Bapak Nalayan itu. Itu kalau nggak salah sekitar bulan September tahun kemarin. Di depan saya, di depan kita sekarang ini seharusnya ini adalah uh, bar truck ya. Kalau ada food truck ini tuh bar truck. Jadi dengan live music biasanya. Di sini tepat ini di depan kita ini, tapi sekarang seperti ini. Saya coba intip, saya masih penasaran, masih berharap mungkin ada satu dua toko yang buka, ternyata tidak ada. Karena memang yang sempat seperti informasi yang saya dengar sih, jadi semua investor dari tempat ini adalah orang asing. Jadi selama lockdown mereka memutuskan untuk mungkin balik ke negaranya atau apalah panik kan Jadi ya terpaksa mereka men shut down semua usaha di sini, men shut down usaha di sini. Hmm. Dan ini setahu saya itu apotek gede banget. Semua kebutuhan obat, suplemen, kecantikan, kesehatan semuanya di sini. Area sini ini adalah tempatnya beauty and healthy center jadi salam salam dicatikan semuanya ada di sini. nah di depan saya itu harusnya seperti ini saya akan coba naik lihat view dari atas karena ini memang sebenarnya ini mall sih tapi konsepnya terbuka terbuka seperti ini makanya tadi saya bilang ini shopping mall dengan dengan konsep terbuka paling gede karena karena setelah ini itu ada central festival kalau central festival masih beruntung dia bisa tetap keep running di kondisi yang sulit seperti ini nanti di video yang lain saya akan bikin di Sentra Festival Tadi saya tadi hanya ingin menunjukkan saja collapse tempat ini gara-gara covid terlihat sekali tidak pernah diinjak kaki ini tempat tempat saya berdiri sekarang ini di sini dulu tempat di sini dulu itu apa ya banyak orang selfie selfie di atas sini karena di bawah ini penuh dengan penuh sesak dengan keramaian orang berkunjung ke tempat ini karena selain selain makanan dan pakaian di sini juga oleh-oleh, terus gerai apa apalah ya banyak kok pokoknya ya, seperti malah pada umumnya lah banyak yang jual, banyak yang dijual berbagai beragam uh, dagangan yang diperjualbelikan di sini, bahkan properti pun ada. Saya coba masuk ke area yang lebih dalam lagi dari uh, mall ini, dari shopping mall ini, sorry kalau kita tahu kan mall itu identiknya dengan bangunan yang tinggi ya. kalau di sini itu, mal itu sebutan mall itu untuk berbagai tempat jadi banyak-banyak varian masih ada beberapa juang ekonomi yang berusaha menjajakan motornya di sini untuk ojek dan untuk sewa segala macam hanya ada dua mereka masih berharap mendapatkan pemasukan di kondisi sulit seperti ini kosong semua. Bisa coba mau ke atas lagi. Di atas ini biasanya untuk tempat nongkrong sih, untuk live performance musik biasanya di sini di atas ini Soalnya view-nya bisa dicangkau dari segala arah kalau ada live performance dan ditempatkan di sini. Yap. Sunyi sekali. tidak ada satupun. Biasanya kalau ada pesta ke juga di sini live forms biasanya di sini ditaruh di sini karena di bawah sana semuanya bisa lihat dengan jelas sekali. Tapi kondisinya seperti ini sekarang. Hanya beberapa bulan ya, hanya beberapa bulan. Tempat ini jadi seperti kuburan, seperti museum <tid> tadi saya bilang. Dari Februari, Maret, April, Mei, Juni Juli dan sekarang Agustus, tempat ini berubah seperti ini. Ini saya coba naik ke atas lagi. Nah, di depan itu biasanya tempat buat ini untuk pesta kembang api biasanya. Starting point-nya di situ. dari atas seperti ini di bawah itu dulunya ramai sekali, nanti saya masih punya 9 foto seharusnya, nanti saya akan kasih tunjuk foto sebelumnya sebelum lockdown ya, betapa ramainya tempat ini, di bawah sana tadi itu saya turun dulu saya udah lama ke sini terakhir itu tahun kemarin sih Desember mungkin karena saya kesini kalau hanya ada project foto saja, kalau ada sesi pemotretan saja saya kesini. Karena emang tempatnya bagus sekali, atmosfernya bagus, buat buat bangun feel tuh bagus sekali kalau pemotretan di sini. Saya coba turun lagi, saya mau ke seksi terakhir dari tempat ini. Ini yang tempatnya restoran restoran restoran mahal setelah ini habis ini saya mau belok kiri harusnya itu memasukin area restoran-restoran yang mahal restoran-restoran Rustia dengan Eropa style seperti itu <laughs> masih ada yang berusaha untuk menyewakan motornya sekedar untuk mendapatkan 100, 200, 300 part karena kondisi ini memang cukup sulit untuk kita semua benar-benar kosong. Tidak ada satu pun aktivitas di sini. Di depan itu harusnya seperti ini. Toko-toko masih buka. Sekarang seksi terakhir dari tempat ini. Jadi sepanjang hantaran jalan depan itu Oh ya, sebelah kiri seharusnya ramai. Nah, seharusnya ramai sebelah kiri itu, enggak sesepi ini. Tadi sudah saya masukin gambar sebelum, nah di depan ini sebelum covid itu seperti ini Tapi sekarang seperti ini, setelah lockdown sepenuhnya seperti ini Bahkan beach bar pun pada tutup seharusnya di jam-jam segini itu aktivitas di sini sudah padat, sudah ramai sekali Tapi sekarang Kalau kalian tahu seminyak tempat ini tuh seramai seminyak Mungkin bahkan lebih crowded dari seminyak. Layat masih bersih sih. Untuk, untuk kategori tempat yang sudah ditutup beberapa bulan masih agak terawat sih. Kelihatan sekali ornamen-ornamen uh, untuk aksesori masih bagus. Mungkin karena disisakan oleh air hujan juga kali ya. Ya ada 1-2 barang yang patah seperti itu Itu ada satu restoran yang buka Dia masih berusaha bertahan Di tengah sulitnya kondisi seperti ini Saya tarik mau ke pantai nanti Jorisnya Nanti kita akan ketemu banyak beach bar Banyak water spot water spot yang buka penyedia jasa water spot seperti snorkeling terus kemudian uh, apa ya kalau kita bilangnya itu apa ya flight bukan flight buat siapa ya lupa sih namanya sekarang saya ke pantainya spi sekali harusnya di depan itu sudah banyak kapal-kapal uh, feri yang bersandar menunggu penumpang untuk ke kekupangan ke, ke kota untuk ke untuk diving untuk snorkeling segala macam tapi ini spi sekali pantainya pun seperti pan, seperti pantai di pulau yang tidak berpenghuni saya keluar sekarang, saya kembali keluar saat ini karena saya tertarik untuk uh, datang ke spot di sebelahnya jadi setelah The Dwarf ini, kalau kalian uh, cari di kotak pencarian mesin pencari google setelah The Dwarf itu nanti biasanya uh, suggestion page nya itu kalian akan diarahkan ke Fisherman Village itu bersebelahan pas dengan tempat ini parkirannya hanya ada beberapa mobil padahal seharusnya ini penuh sekali parkiran ini setiap hari pagi, siang, sore, malam sampai jam 2 jam tiga tuh baru-baru agak sepian tapi lengang sekali ya sekarang saya ada di fisherman village ini tuh seperti kuta bukan kuta, Seminyak seperti Seminyak. kalau di Bali itu Seminyak. Jalan ini seharusnya padat, tidak boleh ada kendaraan yang masuk, hanya, pej hanya pejalan kaki yang boleh masuk karena saking nya Tapi seperti yang kita lihat sekarang, sepi sekali. Banyak toko-toko yang tutup karena memang kebanyakan semua tempat usaha di sini itu ownernya adalah orang asing. Karena kepanikan yang terjadi selama masa pandemi itu awal-awal lockdown. -awal di Februari mereka khawatir tidak bisa balik ke negaranya jadi mumpung masih bisa mungkin mereka memutuskan untuk kembali ke sana semua kondisi memang sulit buat apa juga bertahan kalau nggak ada uh, turis atau wisatawan yang datang kan karena target market mereka yang utama itu memang ya turis seperti semuanya kan restoran, grey terus Massage semuanya ada di sini sepi sekali jalanan ini itu harusnya rame nanti kan sedang ini saya kasih tunjuk fotonya seharusnya ya rame tidak sepi seperti ini saya akan saya akan eh, saya tertarik untuk ke pantainya habis sini saya akan ke pantai depan itu pantai dan di jalanan sempit di depan ini ini seharusnya ini banyak orang berjualan Nah, di depan itu adalah miniatur kapal yang ikonik kalau kalian cari Fisherman Village miniatur kapal itu yang akan muncul di depan saya sekarang ini seharusnya tidak kosong, tidak lenggang seperti ini seharusnya tapi ini sepi sekali Spi. tepat saya duduk sekarang di depan saya seharusnya itu ramai sekali dengan perahu-perahu yang disewakan tapi lihatlah sekarang spi. saya coba bergeser sebentar mungkin masih ada restoran yang tutup eh sorry restoran yang buka ingat saya, garis pantai ini ramai sekali. Sejauh mata kita bisa memandang dipenuhi dengan beach bar, dengan beach club, dengan restoran segala macem Tapi sekarang sepi sekali. Seperti pantai dari pulau yang tidak berpenghuni. Saya coba ke sisi sebelahnya. Tadi kelihatan sepi, tapi saya masih berharap menemukan restoran. Kira saya juga lapar sekali, habis dari gym tadi Seharusnya waktunya makan Dan karena tidak menemukan apa-apa Saya putuskan untuk pulang Terima kasih sudah menonton video saya uh, Sampai ketemu di video saya berikutnya Bye-bye